Terima kasih anda terus di Mata Najwa, di segmen ini saya undang salah satu tokoh yang mengajukan Judicial Review Undang-Undang penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi, Siti Musdah Mulia. Selamat malam Mbak Musdah. Selamat malam Mbak Najwa. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anda. Apa sih yang Anda baca dari putusan MK ini? Ya itu sudah kayaknya udah diprediksi dari awal deh jadi kami tuh nggak merasa nggak merasa kalah nggak merasa uh, apa menyesal sudah diprediksi dari awal dari awal kami sudah tahu apalagi ketika mahkamah konstitusi mengeluarkan penolakan terhadap undang-undang pornografi kami udah yakin pasti kami juga ditolak karena idenya itu sama seperti itu Oh begitu ya karena penamaannya kita sebenarnya kalah dari nama ya jadi nama undang-undang ini bagus banget gitu undang-undang pencegahan penodaan atau uh, apa namanya penyalahgunaan agama jadi ke jadi dari namanya saja ini bagus banget loh ini. Jadi kalau orangnya menolak ini undang-undang ini berarti itu suka menodai agama atau suka me, apa namanya suka menyalahgunakan me, me, me, e, agama. Jadi kesannya itu memang kalah di, di penamaannya sama itu sama dengan undang-undang pornografi. Orangnya nggak suka undang-undang itu berarti pasti suka yang porno-porno kali ya gitu. Jadi jadi dari dari dari apa dari namanya saja itu sudah menimbulkan apa ya di masyarakat banyak masyarakat yang nggak baca undang-undang itu oh undang-undang ini bagus banget loh me, apa melarang orang melakukan penodaan agama pasal-pasal yang kami merasa keberatan dalam undang-undang ini adalah tidak bolehnya seseorang atau kelompok memberikan penafsiran atau melakukan penafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama tertentu. Dan itu dianggap menyimpang. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan menyimpang? Apa yang disebut dengan tafsiran? Dan apa yang disebut dengan pokok-pokok ajaran agama tertentu? Hmm, tadi itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa negara tidak melakukan penafsiran itu, tapi yang melakukan adalah otoritas-otoritas uh, tertentu yang berada dalam agama itu. Nah, persoalannya siapa yang ada di sana? Ini kan persoalan juga. Jadi kalau misalnya uh, sekarang ini di dalam agama Islam, kita punya... Uh, apa? Uh, majelis ulama Indonesia dan dianggap bahwa uh, penafsiran merekalah yang memiliki otoritatif Ya kalau itu anggapan mereka, anggapan negara, berarti negara mengikuti mahkam -mahkam, apa majelis agama ini Pertanyaannya kalau majelis agama ini kebetulan dikuasai oleh orang-orang yang tidak demokratis Lalu negara mau Anda mau melihat suju. itu yang terjadi sekarang bahwa majelis-majelis agama di, uh, dikuasai oleh orang-orang yang tidak demokratis? Kelihatannya uh, mengarah ke sana karena keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh fatwa-fatwa apa oleh majelis-majelis agama ini fatwa-fatwanya agak mahal ini agak aneh gitu. Cenderung tidak demokratis. Hmm. Mbak Mustafa tapi Anda uh, pada dasarnya apakah Anas sependapat bahwa setiap kebebasan tentu harus ada aturan-aturan yang, oh, yang yang uh, mengat, yang kemudian mencegah supaya ini tidak menjadi berlebihan kan? Oh iya pasti. Karena Dan saya... aturan aturan itu ditentukan oleh negara. Um, tidak ditentukan oleh negara, tapi di, dibuat dengan berkonsultasi dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Memang tidak mudah, tetapi itulah resiko dari sebuah negara yang menganut demokrasi. Hmm. Dalam hal ini undang-undang kan kemudian dibuatnya oleh DPR, dan asumsinya bahwa DPR itu sudah kumpulan orang-orang yang memang mewakili, mempunyai perwakilan-perwakilan uh, anggotanya di masyarakat. Ya, tidak. Menurut saya DPR harus uh, bersikap bijaksana dan mencoba melakukan, uh, apa namanya, uh, apa Hiring pendapatnya dengan seluruh unsur yang ada di masyarakat Sehingga semua orang merasa apa aspirasinya itu terpenuhi begitu. Apakah Anda jadi tidak melihat bahwa e, keputusan Mahkamah Konstitusi ini Betul-betul keputusan yang setidaknya akan bisa mengurangi e, kekerasan yang akan terjadi nantinya? Loh undang-undang itu kan sudah ada sejak lama Dan ternyata undang-undang itu yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk apa? Untuk membenarkan dirinya, ya, me me mendiskreditkan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda, itu kan yang terjadi di masyarakat kita. Undang-undang itulah yang digunakannya. Jadi ketakutan orang-orang kalau undang-undang ini dicabut, ya. Karena mereka tidak punya payung untuk melakukan uh, yang seperti yang selama ini mereka lakukan. Nah tadi saya dengar kalau misalnya ada yang khawatir kalau undang-undang dicabut, lalu apa payungnya? Loh kita kan punya KUHP, jelas sekali mereka yang melakukan penodaan agama, melakukan uh, kekerasan. Ya ditangkap saja sesuai dengan apa yang ada di KUHP itu kan. Itu apa kan perlu jelas. spesifik diatur dalam undang-undang ya, sendiri? Ya lah. Hmm. Karena KUHP itu sudah jelas bahwa siapa yang melakukan kekerasan, melakukan anarkis, ya itu kan kerjaannya polisi untuk menangkapi orang-orang seperti itu, dan itu sangat jelas. Apa sih menurut Anda kesalahpahaman terbesar yang seringkali dialamatkan pada orang yang mempunyai konteks yang berbeda dalam hal ini? Ya, karena masyarakat kita itu salah memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama itu yang saya melihat bahwa kebebasan beragama itu seringkali dipahami sebagai eh, apa paham yang sering disebut dengan nihilisme yang meniadakan identitas agama atau juga disebut dengan sinkretisme atau mencampur adukkan ajaran agama gitu ya ketakutan ketakutan seperti itu dan juga dianggap bahwa kebebasan beragama itu adalah kebiasaan yang tanpa batas Menurut saya ini adalah sebuah konsep yang atau sebuah pemahaman yang sangat keliru tetap saja bahwa di dalam eh, apa di dalam instrumen internasional mengenai kebebasan beragama kebebasan beragama itu tetap harus diatur oleh pemerintah tetapi jelas bahwa itu mencakup eh, apa namanya eh, eh, ketertiban umum nah ketertiban umum harus didefinisikan bersama nggak boleh didefinisikan sepihak tidak dan boleh. ada nilai-nilai agama kalau di pasal 28 hmm. J kalau tidak salah itu kan disebutkan bahwa ada nilai-nilai agama yang memang kemudian menjadi ukuran iya nilai-nilai agama yang mana dulu dan didefinisikan oleh siapa Nah, ini juga harus menjadi apa ya? Menjadi jelas bahwa siapa yang boleh mendefinisikan uh, apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama atau nilai-nilai agama. Siapa menurut Anda, Mbak Musda yang harus yang bisa mendefinisikan itu? Karena kan kemudian semua orang pasti mempunyai klaim bahwa dialah yang paling berhak untuk mendefinisikan. Alasannya jelas sekali bahwa siapapun berhak mengajukan definisi, tetapi pemerintah tinggal melihat koridornya itu adalah apakah itu sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan prinsip kebinekaan kita dan sesuai dengan prinsip NKRI kita jadi empat koridor ini jelas sekali penafsiran agama pun menurut anda ukurannya dengan empat hal itu ya karena kita di Indonesia kan gitu hmm. penafsiran agama jadi kalau penafsiran agama Islam kemudian dinilai apakah sesuai dengan pancasila NKRI oh, dan, iya. dan sebagainya kita berada di Indonesia hmm. agama yang kita anut ya harus sesuai dengan apa yang kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Okay, dan saya kira itu tidak ada selama ini tidak ada pertentanganku antara ajaran agama dengan dengan eh, apa prinsip-prinsip yang saya katakan tadi. Hmm, baik setelah keputusan ini adakah langkah tertentu yang akan anda ambil selaku pemohon? Ya buat kami sih tetap saja kami akan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya di masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi memahami agama secara rigid, tidak memahami agama itu secara hitam putih, sehingga melihat orang yang berbeda itu sebagai sesat dan menyimpang, Yang upaya-upaya itu tetap akan kami lakukan dan juga melakukan upaya-upaya reformasi uh, hukum tetap saja kita akan coba lakukan lagi, dan juga yang ketiga itu adalah upaya-upaya melakukan reinterpretasi ajaran agama, sehingga ajaran agama yang terbangun di masyarakat itu betul-betul ajaran agama yang akomodatif terhadap nilai dan kemanusiaan, dan juga juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebinekaan kita Bu Siti Masya terima kasih waktu di Matanaja malam ini, selamat malam